saya dan teman-teman sahabat ngawas semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu menginginkan anak-anak kita ke depan menjadi orang yang sukses menjadi orang yang berhasil sesuai dengan minat dan bidangnya masing-masing bahkan kita tentu sangat senang ketika mereka jauh lebih baik daripada Orang tuanya demikian juga bagi seorang guru, sampai ada ungkapan bahwa guru yang terbaik adalah yang menjadikan muridnya lebih baik dari dirinya. Lalu, bagaimana cara memprediksi bahwa anak kita atau murid-murid kita akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang? Saya tertarik dengan sebuah buku yang cukup lama sekali yaitu kecerdasan emosional di halaman 116 maaf 112 ada satu subbab yang bernama tes mas melow. Mas itu adalah eh, permen ya permen yang sangat disukai sekali oleh anak-anak ini adalah sebuah tes yang dilakukan oleh seorang psikolog, seorang profesor terhadap beberapa anak TK suatu hari beberapa anak TK dikumpulkan di sebuah ruangan dan psikolog ini membawa beberapa marshmallow membawa permen setiap anak sengaja marshmallow-nya dipilih yang paling enak yang pasti akan disukai oleh anak-anak mereka masing-masing dikasih satu dan kemudian setelah selesai sang profesor meng mengumumkan kepada mereka bahwa dia akan keluar sebentar kalau nanti kalian bisa bersabar kira-kira 5 menit beberapa menit sampai saya datang lagi ke ruangan ini maka kalian akan diberi lagi hadiah satu marshmallow. Jadi kalian nanti akan memiliki dua marshmallow. Jadi jangan dimakan terlebih dahulu sebelum saya kembali ke ruangan ini sang Profesor keluar ruangan dan dia melihat dari CCTV dari kamera perilaku anak-anak kecil ini dan sangat menarik mungkin cukup eh, cukup mengherankan atau bahkan mungkin kategori tindakan yang sangat lucu ketika beberapa anak langsung mengambil marshmallow itu memakannya memasukkannya ke mulut beberapa detik setelah sang profesor meninggalkan ruangan itu, jadi tidak perlu menunggu 2-3 menit, apalagi sampai 5 menit sampai profesor itu masuk kembali tidak Ya. Bahkan ketika Profesor itu hampir Keluar dari ruangan Mereka udah langsung ambil Dan memasukkannya ke mulut mereka Namun ada beberapa Di antara mereka yang Berusaha Menahan diri Karena ingat dengan pesan Sang profesor Jangan dimakan terlebih dahulu sampai ia kembali ke ruangan itu Sebagian anak ada yang hanya menyentuh-nyentuhnya sedikit ya. Ada yang mungkin me, men, apa, menciumnya terus Dan dilihat dibolak-balik ada yang seperti itu Beberapa ternyata tidak kuat juga setelah mencoba-coba mencium-ciumnya Ternyata sangat menarik semakin dicium semakin menarik maka di antara mereka ada yang tidak kuat Dan memakan marshmallow mereka di menit kedua, di menit ketiga Sebagian ada yang betul-betul sangat disayangkan Dia tidak tahan dan akhirnya memakan juga di menit keempat Lalu setelah lima menit Profesor itu masuk ke ruangan sambil tersenyum ya Dan bertanya siapa yang marshmallow masih belum dimakan Ternyata hanya ada beberapa saja Di antara mereka yang bertahan, ya berhasil tidak memakan marshmallow itu Dan sang profesor memberikan hadiah kepada anak yang berhasil tadi Satu marshmallow lagi Sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang penting dari Mas Milau ini adalah... ...kelanjutan setelah itu. Sang profesor meneliti anak-anak ini... ...dari sejak saat itu sampai mereka dewasa... ...sampai mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi membangun rumah tangga, menjadi pelaku usaha atau bekerja di berbagai instansi, ternyata sangat luar biasa. Mereka yang tidak bisa menahan nya untuk tidak memakan marshmallow tadi, tercatat sebagai orang-orang yang tidak sukses dalam hidupnya. Banyak berbagai permasalahan yang dihadapi sejak di level SD hingga perguruan tinggi. Bahkan ketika membangun rumah tangga, rumah tangganya tidak bertahan lama. Di tempat kerja mereka selalu bermasalah. ya Terlibat korupsi, terlibat e, persaingan tidak sehat dengan kawan kerjanya, bahkan melakukan KDART di terhadap pasangannya. Sementara mereka khususnya yang berhasil bertahan hingga menit terakhir mereka tercatat sebagai orang-orang yang humble, yang tidak reaktif, ya ber, mampu berpikir kritis, mampu berpikir ya uh, analisisnya cukup kuat. Uh, tidak melakukan sesuatu kecuali dengan landasan-landasan logis. Mereka ternyata menjadi orang-orang yang sukses di masa-masa dewasanya. Sahabat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, Mas Melautes ini semacam uh, alat prediksi bagi kita untuk mengetahui bagaimana... Kira-kira anak-anak kita Di masa yang akan datang Apakah dia akan menjadi seorang yang sukses Atau uh, Tidak begitu sukses Bahkan menjadi orang-orang yang gagal Karakter Yang Dapat kita lihat Ketika anak-anak kita masih kecil Itulah uh, Gambaran masa depan mereka Karena itu Sangat penting sekali melakukan pengkondisian sejak dini, bagaimana mereka stabil secara emosi, mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya, mengendalikan e, walaupun hanya untuk satu dua menit, ya. Misalnya, bagaimana mereka mampu bersabar satu menit atau setengah menit. Berdoa terlebih dahulu untuk makan Bagaimana mereka mampu bersabar dalam mengantri Bagaimana mereka mampu bersabar untuk tidak uh, Membalas ejekan temannya Ejekan saudaranya ya. Dan berbagai hal-hal lain Yang terkait dengan kemampuan pengendalian diri Dalam Islam kita mengenal ajaran al-imsak yaitu ajaran puasa yang intinya adalah menahan diri walaupun terhadap hal-hal yang halal makanan, minuman yang halal tapi karena waktunya belum diperbolehkan untuk makan, maka seorang muslim dia akan tetap bertahan hingga azan maghrib tiba ini sangat penting sekali selain mungkin tadi bisa dengan mas test kita juga bisa membuat sebuah penelitian ya tentang pasting test ya bagaimana seorang anak misalnya saya memprediksi ini dapat kita lakukan ya tentu eh, hanya sebuah eh, hipotesa saja ya karena harus dibuktikan berdasarkan penelitian ketika seorang anak dari sejak dini mampu berpuasa, jika tidak satu hari mungkin dia akan e, berusaha untuk bisa menahan diri dan tidak makan dan minum hanya setengah hari, di usia misalnya lima tahun, dan di usia 6 tahun atau tujuh tahun ketika kelas satu SD, dia sudah mampu dari satu bulan Ramadan, dia sudah mampu misalnya 10 hari, ya... Uh, penuh puasanya atau mungkin di usia 8 tahun dia mampu tiga minggu ya hanya uh, yang bolong hanya seminggu saja dan di usia ke-9 dia mampu uh, berpuasa secara penuh satu bulan ini saya punya asumsi ya punya prediksi bahwa anak ini karena memiliki kemampuan mengendalikan diri, terutama mengendalikan keinginan hedonnya, keinginan untuk makan dan minum, dia akan menjadi orang yang sangat sabar, yang akan me mengantarkan dia menggapai berbagai kesuksesan di masa yang akan datang. Dia tidak akan terprovokasi begitu saja, dia tidak akan. Ee... Berpoya-poya, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, menghambur-hamburkan uang ya Karena dia sejak kecil sudah diajari bagaimana mengendalikan diri Bagaimana kapan harus makan dan kapan harus berhenti Atau kapan harus menunggu Mungkin beberapa keluarga bisa men-setting dari tes ini, dari meja makan dalam dalam uh, perilaku sehari-hari, bahwa anak-anak diajarkan untuk makan bersama. Tidak ada yang memulai makan atau yang terlambat makan uh, sampai seluruhnya berkumpul dan dipimpin untuk doa oleh salah satu dari anggota keluarga. Ini latihan menunggu, ini terlihat sepele, tapi ini menjadi sangat penting untuk masa depan mereka, selain juga untuk membangun keharmonian, keselarasan dan kolaborasi di antara satu sama lain dalam sebuah keluarga.